karena atmosfer tampaknya telah memadat pada saat ini. Lindong dengan erat mengerutkan bibirnya. Dia telah berinvestasi begitu banyak untuk mendapatkan simbol Ancestral Thunderbolt. Sekarang setelah dia akhirnya tiba di tempat ini, tidak mungkin baginya untuk menyerah begitu saja. Bahkan jika yang menghentikannya adalah Moluo. Moluo meletakkan tangannya di belakangnya. Mata merahnya memiliki cahaya yang tidak diketahui berkedip di dalamnya. Demikian pula. Ia juga memiliki beberapa desain pada simbol ancestral thunderbolt. Haha, kaisar petir memandang mereka berdua dan tersenyum. Dia berkata, "Anak kecil ini memiliki simbol leluhur yang memangsa, dan tubuhnya mampu mengakomodasi beberapa simbol leluhur." Namun, simbol ancestral berkobar kamu secara alami mendominasi dan memiliki karakteristik yang sama dengan simbol ancestral thunderbolt. Jika kamu mencoba untuk dengan paksa memperbaikinya. Kemungkinan kamu tidak akan bisa menanganinya, terlepas dari kekuatan kamu saat ini. Petik 2. Aku tahu ini, Moluo tidak menyangkal ini. Dia berbicara dengan suara samar. Aku ingin simbol ancestral Thunderbolt untuk alasan lain. Selain itu, bahkan jika aku tidak dapat memperbaiki simbol ancestral Thunderbolt, aku dapat menemukan pemilik yang cocok untuk itu. Petik 2. Apakah senior Moluo percaya bahwa aku tidak cocok? Lindong mengerutkan kening dengan lembut dan bertanya Kamu sudah memiliki simbol leluhur yang memangsa dan kamu memiliki masa depan yang cerah di depanmu Meskipun sifat melahap lambang ancestral simbol memungkinkan kamu untuk mengakomodasi simbol ancestral lainnya Masih akan ada risiko besar yang terlibat Tidak ada yang bisa menjamin bahwa kamu akan berhasil Moluo menjawab dengan suara yang dalam Apalagi, kamu terlalu lemah hanya memiliki simbol leluhur yang memangsa saja telah menempatkan kamu dalam posisi yang sangat berbahaya. Jika kamu mendapatkan simbol ancaman Thunderbolt, begitu Imo mengetahuinya, kamu pasti akan diburu oleh mereka. Petik 2. Aku berharap bahwa simbol leluhur Thunderbolt akan pergi ke ahli tingkat atas, yang telah matang bukannya tunas yang tumbuh. Ini karena ada terlalu banyak risiko yang terkait dengan yang terakhir. Petik 2. Tidak ada yang bisa menjamin apakah orang itu akan menjadi target Imo saat dia masih dewasa. Selain itu, simbol leluhur adalah benda ilahi yang menjaga pesawat ini. Jika perang dunia lain meletus di masa depan, pemilik simbol ancestral akan menjadi pilar utama kekuatan yang menentang Imo. Karenanya, kami tidak bisa kehilangan salah satu dari mereka. Petik 2, Lindung tetap diam, sepertinya. Pada akhirnya, Moluo sama sekali tidak percaya bahwa dia akan mampu mengendalikan banyak simbol ancestral ini dan untuk menjaga mereka di tangan yang aman. Aku percaya bahwa tidak ada yang aku katakan akan membantu meringankan keraguan tetua Moluo. Namun, meskipun aku tidak sekuat sesepuh Moluo, ketika aku pertama kali mendapatkan simbol leluhur yang memuaskan, aku hanya berada pada tahap penciptaan Ki. Aku tidak memiliki latar belakang yang kuat dan satu-satunya alasan aku dapat bertahan sampai hari ini adalah karena sifat hati-hati aku. Mungkin, tetua Moluo tidak dapat memahami ini dengan status kamu. Lindong menghirup udara dalam dan berbicara dengan suara yang dalam dan lembut. Meskipun demikian, terlepas dari apakah kamu percaya pada aku atau tidak, aku akan mendapatkan simbol leluhur Thunderbolt dan memperbaikinya. Aku memiliki kepercayaan diri, mungkin di masa depan. Aku akan menjadi jauh lebih berguna daripada yang pernah dibayangkan senior Moluo. Petik 2. Mata lindung menatap langsung ke arah Luo. Matanya tidak menunjukkan tanda-tanda penyerahan atau penghindaran karena kekuatan luar biasa yang terakhir. Ketangguhannya adalah gaya yang biasa. Haha, seorang lelaki kecil yang berani memang. Kaisar kilat tertawa. Matanya memiliki sedikit kekaguman yang tidak bisa disembunyikan. Moluo melirik kaisar petir dan perlahan berkata, kamu harus menyadari karakteristik dominan simbol ancaman Thunderbolt. Apa kemungkinan itu akan mengakomodasi tubuhnya? Petik 2. Kaisar petir terkejut. Dia segera menjawab. Meskipun dia memiliki simbol leluhur yang memangsa, peluang keberhasilannya tidak boleh melebihi 40%. Lagi pula. Kekuatan simbol leluhur terlalu besar. Dan sangat sulit bagi mereka untuk hidup berdampingan dalam satu tubuh. Petik dua. Oleh karena itu. Jika kamu gagal, kamu tidak hanya akan tidak dapat memperoleh simbol ancestral thunderbolt. Tubuh kamu juga akan hancur sendiri karena tidak dapat menahan serangan balik dari kekuatan yang menakutkan itu. Mata Moluo berbalik ke arah lindung dan memperingatkan sungguh-sungguh. Anak kecil. Orang harus selalu tahu batasnya. Kamu sangat beruntung mendapatkan simbol leluhur yang memangsa. Berusaha meraih terlalu banyak mungkin pada akhirnya akan membebani kamu lebih banyak. Petik 2. Mata Lindung menatap langsung pada Moluo. Sesaat kemudian, dia menggelengkan kepalanya dengan gaya yang ditentukan. Kedua belah pihak sangat keras kepala. Tak satu pun dari mereka menunjukkan tanda-tanda mundur. Uh, ini benar-benar konflik yang membuat orang sakit kepala. Suara tak berdaya tiba-tiba terdengar saat kedua pihak berdebat Setelah itu, cahaya putih dipancarkan dari dalam tubuh Lindong Sesosok cahaya muncul di depan Moluo yang tertegun dan kaisar petir Yan, Lindong melihat sosok cahaya ini Yang telah terungkap dan terkejut Siapa kamu? Mata Moluo menatap Yan dengan heran Dia bisa merasakan aura yang relatif aneh dan kuno dari yang terakhir Perasaan kuno ini sebenarnya sebanding dengan simbol leluhur. Kalian semua bisa memanggil aku sebagai Yan, tentu saja. Kamu juga bisa memanggil aku jiwa batu leluhur. Yan tertawa dan berkata, batu leluhur, mata kaisar petir tiba-tiba mengeras. Dia mengungkapkan beberapa keterkejutan di matanya saat dia memandang Yan. Apakah kamu mengacu pada batu leluhur? Benda yang diciptakan oleh leluhur simbol kuno setelah mengumpulkan banyak benda ilahi dan berada di peringkat kedua di papan peringkat benda-benda suci kuno. Petik dua, dia memang pemilik pertamaku, yang mengangguk dengan lembut. Kali ini, bahkan mata Muluo mengungkapkan ekspresi muram. Hanya setelah mencapai tahap mereka, seseorang dapat menghargai betapa kuatnya lambang simbol. Dia adalah orang yang paling kuat dan terhebat dalam sejarah pesawat ini. Benda-benda ilahi yang telah ia habiskan dengan banyak upaya untuk menciptakan. Kemungkinan akan sebanding dengan benda-benda ilahi alami seperti simbol leluhur. Tentu saja, pemilik aku saat ini adalah anak kecil ini. Tangan yang menunjuk ke arah lindung dan tertawa. Tidak terduga bahwa kamu, yang berada di peringkat kedua di papan peringkat benda ilahi kuno, akan benar-benar memilih anak kecil ini sebagai pemilik kamu. Kaisar petir tanpa sadar berseru. Haha. <laughs> Itu karena aku percaya bahwa dia akan dapat mencapai tahap yang tidak bisa dibayangkan oleh siapapun di masa depan. Jawab Yan. Bukankah terlalu terburu-buru untuk sampai pada kesimpulan seperti itu? Moluo mengerutkan kening dan bertanya. Dia tidak mengudara di depan Yan. Ini karena dia jelas mengerti bahwa meskipun dia berada di samsara stage, dia tidak menimbulkan ancaman bagi Yan yang sangat berpengalaman. Bahkan, Pihak lain telah mengikuti leluhur simbol besar itu ke dalam perang dan membunuh banyak imo yang kuat selama perang dunia kuno. Bocah kecil ini memang cukup baik. Namun, bisakah dia benar-benar cocok dengan simbol leluhur? Dia selalu mengagumi Lindong. Namun, bahkan dia tidak membayangkan bahwa Lindong akan dapat mencapai tingkat yang mengejutkan itu. Lagi pula, selama bertahun-tahun, tidak ada orang yang bisa mencapai level yang dicapai leluhur simbol. Ada spiritualitas yang tersisa yang ditempatkan oleh leluhur simbol di dalam tubuhku. Daripada mengatakan bahwa aku percaya diri. Lebih tepat untuk mengatakan bahwa leluhur simbol percaya diri padanya. Oleh karena itu, itu sebabnya aku memilihnya. Jawab yang dengan lembut. Keputusan yang dibuat oleh leluhur simbol. Kaisar Petir dan Moluo memiliki perubahan dalam ekspresi mereka. Ekspresi mereka sedikit aneh. Waktu berikutnya mereka melihat Lindong. Kemungkinan satu-satunya orang di dunia ini yang dipilih oleh orang itu adalah Lindong. Lindong juga kaget saat dia memandang Yan. Ini juga pertama kalinya dia mendengar hal ini. Mungkinkah ini cerita acak yang sebenarnya dibuat oleh Yan? Jika itu benar-benar masalahnya. Dia cukup pandai dalam hal itu. Dia benar-benar berhasil mengejutkan dua pemilik besar simbol ancestral. Jika simbol leluhur besar entah bagaimana memilihnya melalui takdir. Mungkin dia memang luar biasa. Kaisar petir memandang Lindong dengan cara yang aneh dan tertawa. Tidak terduga bahwa aku benar-benar dapat bertemu dengan anak kecil yang dipilih oleh lambang-lambang sebelum kematianku. Lindong malu. Dia tidak tahu harus berkata apa. Karena itu, aku harap kamu membiarkan Lindong memiliki simbol ancestral Thunderbolt. Dia mungkin orang yang paling cocok untuk itu. Yan memandang Moluo dan berkata, Moluo mengernyitkan alisnya. Dia tidak menyangka bahwa pertarungan ini akan benar-benar melibatkan simbol nenek moyang dari zaman kuno. Namun, dalam hal senioritas dan pengalaman, Yan jelas mengungguli dia. Yan dan Kaisar Petir memandang Moluo yang tenang. Mereka jelas menyadari bahwa meskipun mereka adalah seniornya, hadiah ahli yang paling kuat adalah Moluo. Mereka hanyalah jiwa batu leluhur. Yang belum sepenuhnya disembuhkan. Dan seorang ahli yang akan mati. Dalam pertarungan nyata. Mereka secara alami bukan tandingan Moluo. Karena kamu memiliki kepercayaan diri padanya. Moluo menghirup udara dalam di depan mata mereka. Suaranya berubah jauh lebih dalam. Aku tidak bisa menentang keputusan simbol leluhur. Selanjutnya. Aku akan memberinya kesempatan. Petik 2. Mata merah cerah Moluo menyapu Lindung setelah dia berbicara. Terima tiga serangan dari aku dan simbol ancaman Thunderbolt milikmu. Apakah kamu berani menerima tantangan ini? Petik 2. Mata hitam gelap Lindung mengungkapkan ekspresi panas. Dia mengangguk tanpa ragu-ragu sementara suaranya dipenuhi tekad dan keberanian. Ya, bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya. Bab 976. Menggunakan segala cara yang mungkin. Lindong jelas tahu bahwa itu akan menjadi tugas yang sulit bagi dirinya saat ini untuk mengambil tiga serangan dari ahli super tahap samsara, terlepas dari kenyataan bahwa ia juga memiliki simbol ancestral. Namun, terlepas dari itu, satu-satunya yang ia tahu adalah bahwa ia tidak boleh menyerah pada simbol ancaman Thunderbolt di depannya. Bahkan jika hanya ada sedikit peluang dia bisa menahan tiga serangan dari Moluo, dia tidak mau menyerah. Kaisar petir terkejut ketika dia menatap Lindong, yang tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan meskipun ditekan oleh Moluo. Dia segera mengangguk. Kegigihan yang terakhir adalah sesuatu yang bahkan dia kagumi. Moluo melihat Lindong mengangguk, tetapi tidak melanjutkan berbicara lagi. Dia berbicara dengan suara lemah. Aku akan memberimu satu jam untuk memulihkan diri. Setelah mendengar kata-katanya, tanpa basa-basi lagi, Lindung segera duduk dan mengedarkan power powernya, menelan semua energi petir yang mengelilinginya. Setelah itu, dia mengubahnya menjadi Yuan power yang melonjak di seluruh meridian dan anggota tubuhnya. Dia tahu bahwa pertarungan berikutnya akan menjadi yang paling intens yang pernah dia lakukan. Moluo kemungkinan lebih kuat dari tiga kepala sekte besar di gerbang Yuan. Selain itu, tidak mungkin bahwa yang terakhir akan menahan karena ia ingin mendapatkan simbol Ancestral Thunderbolt juga. Berdiri di sampingnya, ketika Mulingshan melihat bahwa Lindung dipaksa untuk bertarung dengan Moluo, dia memelototi yang terakhir sebelum dia dengan jelas mengatakan, Bully, betapa tidak tahu malu. Petik 2, Moluo mengerutkan bibirnya, mengingat statusnya. Secara alami tidak mungkin baginya untuk terlibat dalam pertengkaran dengan Mulingshan. Dia hanya bisa menoleh dan bertindak seolah-olah dia tidak mendengar protes gadis kecil itu Tiga serangan Tidak mudah untuk menerimanya Kaisar petir tertawa ketika dia berdiri di samping Moluo adalah ahli panggung asli samsara dan pemilik simbol leluhur Bahkan ahli tahap reinkarnasi biasa akan mengalami kesulitan berurusan dengannya Apalagi seseorang seperti Lindong Yang hanya pada tahap-tahap mendalam kehidupan Kesenjangan antara keduanya tidak bisa diukur. Tidak ada keadilan objektif di dunia ini. Moluo berbicara dengan suara samar. Aku telah memberinya kesempatan. Meskipun itu ramping. Apakah ia mampu meraihnya akan ditentukan oleh kemampuannya sendiri? Karena dia telah dipilih oleh lambang simbol. Aku pikir dia harus memiliki kemampuan untuk menciptakan keajaiban. Petik 2. Semoga, namun. Ini sudah terlalu berlebihan. Sepertinya kamu menggertak anggota generasi yang lebih muda. Kaisar petir mengangguk. Moluo melirik kaisar petir tanpa daya dan berkata, Kapan kamu akan menghilang? Segera. Tetapi siapa yang berbicara dengan sangat keterlaluan seperti kamu? Kaisar petir tersenyum. Dia melirik tubuhnya. Yang secara bertahap menjadi pucat dan menghela nafas. Imo terkutuk itu. Aku akan menghancurkan semua Imo di pesawat ini. Kata Moluo dengan suara samar. Suaranya berisi jejak fanatisme ekstrim. Sepertinya kamu memiliki dendam besar dengan mereka. Kaisar Petir menatap Moluo dengan kaget dan berkomentar. Ketika aku pertama kali memperoleh simbol leluhur yang menyala. Aku juga sekitar usianya. Moluo melirik lindung yang sedang memulihkan diri. Tangan di bawah lengan bajunya perlahan mengepak. Namun... Aku tidak dapat mengendalikan diri dan tidak bersikap rendah hati seperti dia. Simbol leluhur yang terungkap-terungkap dan yang pada akhirnya menarikimu. Seluruh keluarga aku benar-benar musnah sementara ayah aku harus mengorbankan dirinya untuk membantu pelarian aku. Sejak saat itu, aku akhirnya belajar bagaimana bertahan. Hanya setelah aku melangkah ke panggung samsara dan mendirikan flame Divine hall, barulah aku mengekspos keberadaan simbol ancestral berkobar. Jika aku telah mempelajari pelajaran ini sejak awal, mungkin anggota keluarga aku masih hidup. Petik 2, Kaisar Petir sedikit mengangguk, ternyata Moluo ini juga punya masa lalu. Simbol ancestral mungkin membawa satu kekuatan, tetapi itu juga akan membawa bahaya besar bersamanya. Selanjutnya, Kaisar Petir berhenti berbicara sementara Moluo juga turun keingatannya. Ekspresinya berubah ketika ada cukup banyak fluktuasi dalam emosinya. Satu jam berlalu dalam sekejap mata di tengah keheningan ini, mata Lindong tiba-tiba terbuka pada saat itu. Mata hitamnya yang gelap memiliki cahaya yang melonjak di dalam mereka. Stik Yuan Power bersiul dan mengalir ke seluruh meridiannya, mengisinya dengan kekuatan yang menyebar ke seluruh bagian tubuhnya. Lindong mengangkat kepalanya dan tiba-tiba berdiri. Yuan Power melonjak di sekitarnya saat matanya yang tajam menatap Moluo. Segera, dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, Tetua Moluo, aku akan mencari bimbinganmu. Mata Moluo menatap mata Lindong yang panas. Wajahnya berkedut sedikit sebelum akhirnya dia mengangguk dalam diam. Aku tidak akan menahan diri. Aku akan melakukan yang terbaik. Lindong membuka mulutnya untuk tersenyum. Tubuhnya tiba-tiba ditarik kembali sebelum Yuan Power yang megah tiba-tiba meletus. Aura di sekitar tubuhnya juga membengkak hingga batasnya pada saat ini. Ekspresi Moluo acuh tak acuh saat dia menatap Lindong, Meskipun dia tidak membuat gerakan yang terlihat, ruang dalam radius 100 ribu kaki secara bertahap berubah lebih panas. Lampu merah tua berkumpul di sekitar Moluo dengan kecepatan yang mengejutkan. Dalam waktu singkat, Napas itu berubah menjadi balok merah besar 10.000 kaki. Sinar merah dipenuhi dengan riak yang menakutkan. Lindong menyaksikan balok merah 10.000 kaki yang telah dibentuk moluo dengan santai, sebelum ekspresi muram melonjak di matanya. Apakah ini kekuatan ahli panggung samsara? Seseorang benar-benar dapat membuat serangan yang mengerikan dengan gelombang tangan yang sederhana. Formasi Alam Semesta Kuno Lindong menghirup udara dalam sebelum tangisan tiba-tiba terdengar dari dalam tubuhnya. Cahaya terang keluar dari dalam tubuhnya dan kemudian berubah menjadi formasi cahaya besar ribuan kaki di langit di depannya. Formasi cahaya itu sangat misterius. Perlahan-lahan diputar sebagai gelombang demi gelombang riak energi unik menyebar darinya. Menyebabkan ruang itu sendiri menjadi sedikit terdistorsi. Ha. Kaisar Petir sedikit terkejut ketika dia melihat formasi yang dipanggil Lindong. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat mendeteksi kekuatan formasi ini. Jelas, barang ini luar biasa. Anak kecil yang menarik, dia sebenarnya memiliki begitu banyak objek ilahi. Kaisar Petir bergumam, keingin di matanya meningkat. Dia benar-benar ingin mencari tahu bagaimana Lindong akan memblokir tiga serangan dari Moluo. Batu Leluhur Lindung sekali lagi menjerit rendah. Cahaya putih hangat bersiul dan membentuk tirai cahaya di belakang formasi. Bagian tengah tirai cahaya adalah jimat batu kuno yang tergantung di dalam. Sementara itu, yang duduk diam di jimat batu. Simbol leluhur M melahap. Beberapa lampu merah samar-samar naik dari dalam mata hitam gelap Lindong. Saat ini, dia tahu bahwa pertarungan ini kemungkinan akan menjadi pertarungan terberat yang pernah dia miliki. Karenanya, dia tidak menyembunyikan kartu trufnya. Cahaya hitam yang megah sekali lagi bersiul dari atas kepala lindong. Setelah itu, itu berubah menjadi lubang spiral hitam besar seribu kaki di belakang tirai cahaya. Usaran berputar perlahan sementara kekuatan melahap dipancarkan darinya. Itu terus melahap energi yang mengelilinginya untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Tiga objek ilahi yang hebat, namun, aku khawatir kamu masih kurang. Kaisar petir melihat formasi yang telah disiapkan Lindong. Dia bergumam dan sedikit mengangguk. Jika seorang ahli tahap samsara menggunakan tiga objek ilahi yang besar ini, kemungkinan bahkan Luluo pun akhirnya akan memar dan babak belur. Sayangnya, Lindong hanya pada tahap kemajuan mendalam kehidupan saat ini dan masih ada kesenjangan besar antara dia dan Moluo. Lindong memanggil simbol leluhur yang memuaskan. Dia menarik nafas dalam-dalam beberapa sebelum lampu merah di matanya menjadi lebih intens. Dengan gelombang lengan bajunya, 20 kor petir keluar bersiul. Setelah itu, mereka semua langsung dilemparkan ke dalam simbol leluhur yang memangsa. Bang-bang, energi liar dan dahsyat meledak di dalam simbol leluhur melahap. Sementara kekuatan melahap beredar dengan gila-gilaan dalam upaya untuk melahap dan memperbaiki mereka thunderbolt force liar dan kekerasan. Saat ini, dia sangat membutuhkan dorongan eksternal ini untuk meningkatkan pertahanannya. Kalau tidak, tidak mungkin untuk memblokir serangan Moluo. Bas-bas, setelah 20 core Thunderbolt cepat habis, lubang hitam juga membengkak dengan tiba-tiba. Selain itu, ada juga energi megah yang keluar darinya, sebelum langsung menuju tirai cahaya dan formasi cahaya di depannya. Menggunakan kekuatan melahap lambang leluhur simbol untuk menyerap energi inti petir ini. Kemudian menggunakannya untuk memperkuat dua objek ilahi lainnya ya, itu memang rencana yang bagus. Kaisar petir memuji dengan tenang. Dengan mata yang tajam dan berpengalaman. Dia secara alami dapat melihat melalui rencana lindung segera. Bahkan dia harus mengakui bahwa ini adalah satu-satunya metode lindung harus memblokir Moluo. Itu masih belum cukup. Energi liar dan keras yang terbentuk dari 20 inti petir bersiul di seluruh lapisan pertahanan. Namun, Lindong masih meraung dalam di dalam hatinya. Dia mengepalkan giginya di depan inti petir besar sekali lagi muncul. Itu adalah inti petir yang Fei tinggalkan. Inti petir ini dibentuk dari Fei ya. Kaisar petir melihat inti petir besar dan terkejut. Matanya menunjukkan ekspresi yang rumit. Dia secara alami sangat akrab dengan fluktuasi dari mantan bawahannya. Moluo benar-benar memaksa anak kecil ini ke sudut yang sempit. Inti petir besar langsung dilemparkan ke simbol leluhur melahap saat itu muncul. Setelah itu, lubang hitam bergetar hebat. Gelombang demi gelombang energi mengerikan menyebar secara liar. Setelah itu, mereka menuangkan pertahanan di depan. Setelah langkah ini oleh Lindong, orang bisa melihat bahwa tiga lapisan pertahanannya yaitu lubang hitam, tirai cahaya dan formasi cahaya telah menyebar ke radius sepuluh ribu kaki. Mereka tampil sangat spektakuler ketika melihat dari jauh. Kedua mata lindung memerah saat dia melihat formasi ini yang dibuat dengan sekuat tenaga. Senyum di bibirnya mengandung jejak kegilaan. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Moluo yang mengawasinya dengan ekspresi acuh tak acuh. Tetua Moluo, tolong serang.